Baiklah persahabat untuk menemani santai malam kalian Salt ini, Bang Mimin akan menyuguhkan Kabar bahagia dan pastinya kabar baik Dari Lesti Bilar Di gambar pertama tentunya warga kuno -a. Emang dibikin bahagia banget ketika melihat Idola kesayangan kita Terutama Abang El yang selalu dirindukan Setiap hari muncul persahabat ya sore tadi, Abang Fatih sudah keren Sudah ganteng, sudah cakep Pokoknya outfitnya pun ini kece banget Persahabatnya, Masya Allah Selalu membuat happy dan bahagia warga Konoha, Masya Allah banget ya pokoknya Doakan yang terbaik untuk Lesnar Valley Semoga selalu bahagia Rumah tangga Lesnar pun Rukun sakinah mawadah dan warahmah Amin Hingga komentar pun begitu banyak diberikan Salah satunya dari akun Hakaniati, Masya Allah tebaruk Allah Bisa lihat abang sore ini menjelang berbuka Kangen terobati Alhamdulillah Sehat selalu anak soleh bersama panda tercintanya. Amin. Allahumma amin. Masya Allah, persahabat. Begitu bahagianya warga kodoha ketika melihat Abang El muncul. Memang Abang El ini tentunya selalu dinanti, selalu ditunggu kehadirannya. Masya Allah. Kemudian juga persahabat ya kita lihat nih, cedukan terbaru malam hari ini. Ternyata, Abang Fatih bersama panda itu lagi ada acara buk berbuka bersama dengan tentunya para sahabatnya, geng mamayu dan untuk outfit yang dipakai malam hari ini pun masya allah, item-item my favorit, wow kapelan bukanya persahabat ya malam hari ini, alhamdulillah komplit vitamin sudah tentunya kita dapatkan, alhamdulillah idola kesayangan kesenangan kita persahabat lagi pada buka bersama kebahagiaan pun tentunya terlihat ketika melihat Bunda Lesti, Bapak B, Abang El selalu bersama dan mereka tersenyum bahagia. Wah, wow, masya Allah. Kemudian kita lihat juga di postingan ini begitu banyak tanggapan dan respon yang diberikan. Di antaranya dari akun Atar Mimi Handayani, masya Allah vitamin sepaket katanya tuh. Ada juga tanggapan dari Ns Kayla Masya Allah vitamin overdosis nih Kayaknya malam ini Les cantik amat Aduh Masya Allah Alhamdulillah persahabatnya malam harinya sepaket Kita disuguhkan kebahagiaan langsung Oleh Leslar family Masya Allah Kemudian juga persahabat berikutnya kita tentunya intip outfitnya Abang L Ini outfit kece El hari ini Dimulai persahabat ya dari tentunya harga jaket yang dipakai oleh Abang Fati. Ini mereknya Zara Versace ya Ini mencapai 541.210 rupiah dan untuk harga sepatu yang dipakai oleh Abang L ini mereknya Gucci bukan kaleng-kaleng harganya mencapai 8.748.227 rupiah. Wow, ini harga yang sangat fantastis. Doakan yang terbaik, murah berkah barokah untuk rezekinya mudah-mudahan rezeki kita juga bisa nular kita semuanya. Amin. Dan selanjutnya persahabatan ya. Tentunya kita patut bahagia juga. Alhamdulillah congratulation untuk Bunda Lesti. Terhitung hari ini persahabat Spotify Lesti tembus 600k followers. Wow. Selamat pokoknya persahabat ya untuk Bunda L. Begitu banyak dukungan yang diberikan untuk karya-karyanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik malam hari ini. Tetap stay tune di channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru. Kabar baik dan bahagia dari Lesti dan Bilar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bagi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.